Tangan di atas semua. Terima kasih untuk pencerahannya sangat luar biasa. Selamat datang untuk Gus Ja'far Cirmin hidupmu, sofa, sofa, sofa. Rasulmu kekasih hati Ya Rasulullah Can yeah. you yeah. para rotar. I Semuanya yang cinta dengan Rasulullah Yang cinta dengan Rasulullah Tangannya diangkat Doakan keluarga kalian semuanya diangkat Sambil bertasbih bersama Subhanallah Semuanya ya. Walhamdul Walhamdulillah Wallahu akbar yang keluarganya sakit di rumah didoakan subhanallah ya hayu, ya hayu, hayu. Wala, ila, ha, Allah. untuk diri kita masing-masing semoga hidup Amin Subhanallah Diangkat tangannya minta kepada Allah Doakan kepolisian Republik Indonesia mobil khusus Polisi di Kabupaten Tergalek serta Bapak Kapolres diberkahi diberkahi oleh Allah dan semuanya dirahmati oleh Allah selamat awalan wa akhiron dunian wa amin Allahumma amin Allahumma dan semoga di hari ulang tahun bayangkara yang ke-73 berkah untuk semuanya amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma subhanallah semuanya doakan Well, I don't, well, I don't.